Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menampilkan tugas yang berupa sosial eksperimen Yang dianggotakan oleh yang pertama Aidilfah Farizi Yang kedua Dinda Permatasari Dan yang ketiga Wila Fatia Fafinola Nah, sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan perilaku menolong terlebih dahulu. Perilaku menolong atau helping behavior adalah setiap tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain daripada terhadap diri sendiri. Selanjutnya, proses perilaku menolong. Yang pertama, menyadari adanya situasi darurat. Yang kedua, interpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, mengansumsikan bahwa tanggung jawab untuk menolong. Dan yang keempat, mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolong. Selanjutnya faktor pendukung, yang pertama menolong yang Anda sukai, yang kedua atribusi menyangkut tanggung jawab korban, yang ketiga model-model prososial seperti contohnya positif dari lingkungan dapat meningkatkan perilaku prososial, dan yang keempat motivasi integritas moral, nah pada video kali ini kami menggunakan materi perilaku menolong. Pada materi ini kami juga akan mengetes orang lain atas kejujuran terhadap dirinya. house aku ini akuannya <laughs> oke okay, guys jadi kami itu, Men... jadi jadi ya boleh hai kak makasih ya tadi kami itu cuma bikin sosial uh -uh. Oh, gitu. makasih kak Maaf ya direkam. iya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yeah. Nah, dari video sosial eksperimen tadi, dapat disimpulkan bahwa orang-orang masih mempunyai kesadaran untuk menolong dan memiliki kejujuran pada dirinya Semoga teman-teman juga suka menolong dan berbuat jujur ya Dan teman-teman, jangan lupa selalu berbuat baik setiap harinya Semoga sosial eksperimen dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh